berjumpa dan hadir kali ini para sahabat sloter kita hadirkan barang sloter ya bosku ya ada kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top chair 88 dan untuk para sloter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari sloter agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan bola slot gacor ini memainkan model-model recehan aja barang gate kacanya pada top chart 88 juga kita akan coba memainkan bola dan victor gacor dari gate kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan bola slot gacornya cukup kalian like, share, komen, dan subscribe channel dari Sojani ya bosku dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya, cukup aktifkan notif loncengnya dari Soljani. Otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya para Soljani ya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Soljani. Dan tentunya untuk linknya dari toster 8 sudah kita semakin di kolom komentar dari Soljani. Kita coba kasih. kita bersama get off kali ini bosku kita coba terus turunkan simbol demi simbol dari get of karet kaca ini perlahan tapi pasti ya bareng get of karet kaca mudah-mudahan bisa berdag maksimal di kesempatan di hari ini dan bisa menghasilkan profit ya bosku oke mudah-mudahan saja kita terus coba kasih uh, pecah lagi perlahan tapi pasti kali ini brother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 dan untuk yang paling langsung nyobain main disini ya bosku linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitu pun untuk join grup whatsapp jadi kalian sangat mudah sekali ya bosku kita coba turunkan kembali kali ini dengan speed spin gratis seperti biasa yang selalu menjadi andalan untuk kita dan kali ini kita mainkan gate of gatut kaca yang merupakan salah satu game baru rilis di bosku mudah-mudahan dengan game baru ini bisa meledak lah ya boy dengan perkalian-perkalian besar -perkalian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 Masih bareng Get of Gatot Kaca nih Boy Kita coba kali ini, kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya Boy Get off Gatot Kaca luar biasa banget hari ini Oke okay, ini kita sambarannya agak sedikit Canggung ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan Get off Gatot Kaca Namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa meledak maksimal di kesempatan di hari ini Dan sekali lagi itu para sponsor yang pengen nyobain langsung main di situs ini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 kali ini kita coba pecahkan kembali simbol simbol dari get bosku. oke kita coba turunkan perlahan tapi pasti ya dengan pola scatter gratis mungkin akan kita dapatkan kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali ini masih kita coba bareng get off bosku oke kita pecahkan kembali simbol simbol ya bosku oke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 Oke okay, diamond, purple, diamond semua lengkap di sini, bos Simbol yang begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya Oke okay, ledakan kembali kali ini Kasih pecah, oke okay, ratar jiwa bos Kita coba lagi kali ini bos Sip, kali ini kita kasih pecah lagi